Momen welcome back to my channel Detective Slot. Si peneliti slot gokil hari ini. Oke, okay, hari ini gua bawa modal yang luar biasa lagi ya. Di 5 juta sekian guys ya. Di bettingan 9.660 langsung gua cus ke spin turbonya guys ya. Oke, okay, buang kenapa hari ini modal gede? ya udah dong ya. Kemarin udah, udah... Diturutin kaliannya ya Udah modal 200 ribu loh Gue udah buktikan buat ke ke ke ke ke kalian semua Bahwasannya modal 200 ribu juga bisa menang guys ya Jadi kali ini Ini murni dari keinginan gue sendiri ya dari, Murni dari uh, Nafsu gue ya Ingin menang jutaan ya Dan Ya seperti biasa gue main di jam 10 Anjir mah kotanya Mantap ya seperti biasa gue main di jam 10 berkira petirnya gede lagi-lagi dipotong pembicaraan gue ya kulang acar kakek ini. ya gue main di jam 10 Kenapa di jam 10 karena gua diinformasikan guys ya gue baca-baca informasi di grup telegram bahwasannya jam 10 hari ini seperti biasanya lagi up win rate nya guys. jadi ini gue uh, ini gue spin. ya ini gue spin di 4 juta sekian guys ya kenapa gue lagi panas Terus terang lagi panas ya tadi gua tadi sore gua main itu gua masih menang dikit nah ini panas banget guys ya gantung banget rasanya gua main gua langsung sampai sepina jadi gua langsung cocol-cocol di dalam game Oh buat kalian semua yang mau join di grup Telegram nanti gue cantumkan grup, uh, linknya di kolom komentar kalian bisa join bareng gua di sana ada update tan pola ya update tan pola setiap hari ya Oke okay, maaf wuh Anjir bakal itu. Oke, mantap. dikasih kasih sensasional tiga juta, guys. Yang mantap-mantap. Tapi belum balik modal ya. Jangan seneng secepat itu, kayaknya ya. Belum balik modal, jangan haha -ha hihi dulu ya. Belum nih. Anjir, anjir. Tapi gua ini baru panas banget sih gue ini ya. Sampai gua awal-awal permainan gua buy spin, guys. Oke, mantap. Mahkotanya gila, mantap ya. Mantap, mantap. Oke, okay, uh, gue main permasukan lagi ya. Sering-sering gue bilang buat, buat, buat kalian semua ini. Kalau gue ini main di situs retro 777 guys ya. 7 nya tiga kali. Si bentar geng, bentar geng, bentar geng. Anjir, anjir. Gila, gila, gila, gila. 1000 juta anjir. Wah, gila, gila, gila, gila. Ini 22 juta. 22 juta boy. Kalian bilang sendiri lah. aduh, gila, gila, gila, gila. Kalian lihat, kalian lihat, kalian lihat. 22 juta anjir. Wah gila-gila-gila ini mau diapain nih 26 juta Boy Wah ini enaknya diapain nih guys ya kalian komen langsung di bawah ya kalian komen semuanya serami-ramenya kalian komen ini mau diapain nih 26 juta ini ya Wah gila-gila apa gua beli motor aja guys ya Wah ini beli motor satu guys ya atau iPhone 14 guys Wah jebret jebret jebret dikasih lagi juta 400 guys ya gila-gila ini wah gila gila ini luar biasa guys ini luar biasa ya ini di luar jangkauan gua guys ya ini di luar dugaan gua juga guys gua kira modal 5 jutaan cuma menang ya juta jutaan 64 jutaan wah gila gila dikasih lagi super b2.234.000 geng gila gila kemenang udah 32 juta bos wah gila gila gila ini modal Aduh Duduk bentar aja udah menang 34 juta boss. Bos. Wah. Jepang kali 50-nya enggak sayang banget kali 50-nya. Gak kone gak konek. Wah, gila gila. Tadi kalau konek kali 50, udah guys ya. Udah guys ya. Kayaknya gue tutup channel gue langsung. Udahlah gue usah buka usah aja langsung guys ya. Wah, gila gila ini luar biasa ini. Anjir, anjir, anjir, gue sampai gemputaran ya. Ini gue langsung gue ke pola selanjutnya aja ya. Tidak ada yang dicentang, langsung ke 10 kali, 10 kali spin. <tuh> Wah, gila, gila, gila, anjir, gue gak habis pikir gue ini 34 juta bos ya. Kalian buat, buat kalian semua lagi nonton ya. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi ya? Ini sudah luar biasa ini, retro 777 ini luar luar biasa luar biasa luar biasa ini 3.4 juta apa? ya kalian tunggu apa lagi ya gua usah gua usah ini lagi ya langsung cus langsung join langsung main guys ya wah gila ini gacor banget sih ini ya wah gila gila gua habis pikir gua geng oh ya buat kalian semua yang lagi nonton thank you banget ya thank you banget buat kalian semua yang sudah klik video ini ya jangan lupa dibantu like comment share sebanyak banyak sekiranya teman-teman kalian yang mania slaughter geng ya yang mania sloter di share ke mereka semua ya dibantu subscribe dan uh, dibantu subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya supaya kalian nggak ketinggalan informasi baru seperti hari ini ya gila gila gila gila. Oke, ini gue buy spin ya gue lupa informasi yang kalian. Kalau ini gue buy spin ya di tiga guys ya mudah mudahan ini meledak lagi ya bisa nggak ini tembus lima puluh juta nih. Wah, anjir, anjir. Oke, okay, dikasih spin gratisnya tiga lagi, geng. Wah, gila, gila. Mantap dikasih spin, ya. Anjir, lah. Otak gue kebas, guys, ya. Otak gue kebas langsung, nih, guys, ya. S -s -s gue terlalu semangat banget, ya. samping wah, gila, gila. Otak gue kebas, guys, ya. Gila, gila. Ini kalau nyokap gue nanya ini duit dari mana gue mau bilang apa guys, ya ya Oke okay, mantap batu kuningnya pecah biru dong Mantap dikasih birunya Hijau masuk hijau ya mantap bonusnya siap juga ya mantap ini Wah tapi nggak dikonekin Jopret Oke okay. Balas dong kali 50 tadi dong Waduh <laughs> Saya banget ya tadi ya Kali kalau lihat perhatikan baik-baik Tadi ada kali 50 Oke okay, kita di sini kasih mega Dikasih mega ya Dikasih mega 1.483.000 Anjir tadi, tadi kalau kalian memang benar-benar perhatikan nah, Tadi ada kali 50 guys Gila Untuk Kali 50 Konek itu kayaknya tembus 100 juta guys Anjir anjir Bakal viral nih ya Ini video kali ini bakal viral nih di kalian bantu ramekan ya kalian bantu ramekan channel detektif slot ya kita lampaui keterbatasannya kita kalahkan channel kalau bisa kita kalahkan channel atau lentera ya Asyok <mantap> oke okay. mantap mantap dikasih nasi kita di sini ya Oke okay, setidaknya balik modal lah ya Kalau kalau udah buy spin gini minimal balik modal Tapi saya gak balik ya Kita di sini menang 3350 Sedangkan kita buy spin 3700 Tapi gak apa-apa yang penting kita udah profit 33 juta guys Wah gila gila gila Gua beli apa ini ya Udah haus banget gue ini ya Haus dengan Berfoya-foya ini guys ya 33 juta gila gila enaknya eh, dia apain itu dia kalian komen aja di bawah guys ya nanti gue coba jadikan ide-ide aja gitu ya oke nah ini akan jadi spin trial gue ya thank you banget kalian yang sudah nonton Sekian apa tkp hari ini ya adios